Oke okay, geng, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Nama Budaya Salam sejahtera untuk kita semua Selamat malam teman-teman viewer, teman-teman sukereper Dari Sabang sampai Merauke, dari dalam hingga luar negeri Dari Indonesia hingga mancanegara. negara Alhamdulillah di malam hari ini Nyong bisa hadir lagi di layar ponsel teman-teman Mudah-mudahan kabar terbaik selalu menjadi milik kita Alhumma, amin, Ya Robbal alamin Oke geng, malam ini aku ada di lokasi di mana beberapa hari kemarin itu di sini digegerkan dengan penemuan seekor tuyul ya, teman-teman. Dan Allahu Akbar. Aku langsung berinding. Dan aku penasaran banget lokasinya, teman-teman, karena dari beberapa live streaming Bontot TV itu belum pernah jumpa namanya tuyul ya, geng ya. Oke, geng, teman-teman ya. Jadi nyong malam ini penasaran banget di lokasi ini, ini lokasi Kang Bawor Misteri Prokerto ya, teman-teman. Di sini kemarin ada dapat tuyul-tuyul ajaib, geng. Oke, teman-teman bantu share, bantu tap layarnya. Eh, bantu tap layarnya gua lupa, geng. Gua sampai lupa. Kebiasaan lab sebelah, teman-teman. Bantu 100 juga geng. Bantu 100, teman-teman. Bantu 100. Oke, teman-teman nyob -teman, absen dulu 1 sampai 100 yang udah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang dapetin gelas cantik di sini, geng? Oke ya. Oke, siapa yang gelas dapetin gelas cantik di sini? Ada madame, selamat malam. Terima kasih dapat gelas cantik, piring cantik dari nyong. Thank you. Ada Utomo Wijaya, Kediri. Lagi, terima kasih Elham Hanarulok Terima kasih Rafa. Siap, terima kasih Samsuri. Dan Ustiawan Thank you, Purwokerto. Utomo Hadir. Wong Dongkal, Jaitun Purbalingga Lingga, di Adichitra. Terima kasih Jenny Misteri, Dianto. Rafa, siap, pro player. Kemudian ada Alpha Elijah. Waduh. Iya, alo ada Alfa Elijah <laughs> wujud how are you today gimana kabarnya Mbak Alfa Elijah bantu sharenya Mbak Alpa saya minta bantu 100 geng di awal ronde geng Sopiris Dianti terima kasih Samsuri thank you Gendis Rani thank you M Arifin bantu share pro player terima kasih oke okay. Ada Jenny, Misteri, Rafasya, Gendis Rani, selamat malam Yakti Setiani, Alfa Rumiyati, thank you Naik Bot, terima kasih Eri Setiawan, thank you, welcome Ika Nur Arifatima, terima kasih Oke malam ini nyong ada di lokasi Kang Bawon Mister Prokoto ya teman-teman Dan kemarin beberapa hari yang lalu Mereka katanya dapat sosok tuyul geng Dan aku penasaran banget Sosok tuyul geng Karena nyong beberapa live ronto TV belum pernah dapat tuyul. Jadi Nyong bakalan coba di sini. Ya, teman-teman, bakalan coba live di sini mudah-mudahan malam ini dapat rezeki tuyul. Kalau dapat kita bawa pulang ya, geng ya. Oke ya. Kalau dapat kita bawa pulang, teman-teman. Dan kebetulan ini Kang Bawar belum dateng ya. Monitor kalau nanti udah dateng langsung komen aja, teman-teman, karena Nyong masuk sendirian, teman-teman ya. Oke, nanti kalau ada yang masuk Kang Bawar, aku masuk duluan karena ini udah malam, geng. Biasanya malah nyong jam 9 teman-teman bantu sharenya yuk teman-teman. Oke nyong buka acara malam hari dengan doa bersama-sama yuk. Mudah-mudahan Allah memberikan kita yang terbaik kemudahan oleh diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama yuk. Alhamdulillah imna syaitan rojim bismillahirrohmanirrohim. Robi suhli suhli wa sirli amri wa ntata milisan efko Sir zat sifat wujud sirulah zatulah sifatulah La ilaha illallah muhammadah rasulullah salamun kolam mirapur wamta julia oke okay, geng bantu 100 ya teman-teman Karisha hafala terima kasih Hendri story thank you papik Ponto power misteri rongsok misteri terima kasih ada Sri sudianti thank you Oke okay, rosa Citra terima kasih Kristiana Dewi hadir rafa gaming terima kasih ada eri setian ada unsar terima kasih Aldi lovers terima kasih cece Oke okay, geng salsa oke okay. Teman-teman nyong -teman, gak bisa baca semua ya geng Terima kasih Kistina Dewi Thank you Allah Akbar Mudah-mudahan mendoannya laris ya Amin oke okay. Nyong gak bisa baca semua ya teman-teman Oke okay, karena nyong bukan channel siapa sapa ya Teman-teman aku mulai masuk aja Aku pengen cari tuyulnya Jam berapa geng Kita mulai geng jam berapa ini Teman-teman aku tadi Kehujanan di jalan Aku minta laporan geng teman-teman Aku minta laporan jam berapa Teman-teman kita mulai gas langsung ya Bismillah. Allah Akbar kita buka teman-teman sirullah Satullah, sifatullah, wujudullah, falullah, la ilaha ilallah Muhammadar rasulullah. Salamun qawlam mir rabbir rahim Cek gambar teman-teman, cek gambar dulu. Samita bantu 200 jam 10. Cek gambar teman-teman. Samita cek gambar, cek suara teman-teman gimana? Monitor gambar kurang terang atau gimana, geng? Assalamualaikum. Gambar cek cek cek gambar aman-aman terima kasih. Ada Mirsa, thank you jam 10 ya. Oke teman-teman bantu. Biasanya kalau mancing tuyul teman-teman ada yang tahu nggak? Mancing tuyul. Mancing tuyul. Mancing tuyul pakai duit atau pakai oh. Pakai duit. Astagfirullahaladzim innalillahi. Innalillahi. Pakai yuyu. Pakai yuyu. Oke, okay, geng. Pakai yuyu. Ataupun cermin. Aduh, cermin ya, geng. John Lennon, terima kasih kepiting aku pakai. Cari kepiting dulu ya, geng, ya. Cari kepiting, oke, okay, siap. Aku mau cari kepiting dulu. Kebetulan di sana ada sungai ya, geng. Coba aku cari kepiting dulu. Kepiting apa duit, Wak? Yuyu. Kepiting apa duit kelereng? Geng monitor, geng monitor, geng. Kepiting apa duit yang bener ini, geng? Pakai yuyuk, cermin. Cristiano, oke okay, siap, cermin, cermin, yuyuk, oke. Okay. Aku cari yuyuk dulu, teman-teman. Saya minta bantu 100, sambil kita cari yuyuknya, geng. Kita cari yuyuk, teman-teman. Duit bayar aja Duit bayar, aja duit bayar. saya gambar la nah, kian uwangan geng. Tuh, nyong kecoprokan. Lebung uwangan kian tembleke wong oh, apa ora kene. Marase mbok ana temblek. Oke, Brad. Nyong coba nyuyu temenan aja nglombok. Duit, oke duit. Kalau duit nyong bawa, oke pira duit pirak, 10.000. Se nyong ya, golet nyuyu dingin, geng. Bantu saya, Lah ana tembleke, Brad, ini lho. Ih, nalah. Petius tembelaknya yakin anak tembelaknya buat anak tembelaknya perut inilai tiji bat mutanya gat astagfirullahaladzim aduh biuh aduh jelek banget. aduh sit bret ya allah aduh ya aduh aduh harapan tuh, aduh. wuh wuh aduh Aduh, aduh, Aduh kopet. Sapa mikis sing perang tanggul di yuyu -yu asem. Aduh, anak tembleke yakin. Innalillahi. Innalillahi anak tembleke. Bret. Tembleke apes banget yakin. Subhanallah, adu. Subhanal adu. Aduh, ora doyan madang supek. Wis ora si, ngolet. Ki yuyu lawis. Waduh. Temblek lancung yakin Mas to piro lajine? Innalillahi. Oke. Okay. Aduh, maneng maneng maneng maneng beteng enyong kencot maneng anak temblek lancung maneng. Astagfirullahaladzim, waduh, bro, pancing karo duit pe lah, inah lillahi bantu dua ratus geng, bantu dua ratus geng betul bakal kebayang aslinya si genyong enyong duit kesa keteh uge. Oke ya tak pancing karo duit pe ya keh, pancing be karo duit, mabut tembelak Aduh ya Allah, ya Allah nyimpi apa ya Allah. <tik> Astagfirullahaladzim, stopi lah. Oke okay, fokus fokus, Madura aja. Terima kasih sikat pe tembleknya. Aduh, <tik> yakin demi Allah Inyong tuh paling ilfil ya, geng Sumpah demi Allah, Rasulullah Kalau Inyong bukan dokter ya, Inyong itu kalau lihat sesuatu yang menjijikan, itu bakalan muta-muta perut Inyong sampai sakit. Oke okay, kita cari sadanya aja, geng lah. Aku <tik> daripada. Ada tembellek tadi. Sumpah nyong kayak mutan langsung mual. Demi Allah Rosululloh. Sumpah geng. Oke. Okay. Bantu sharenya, pak. Saya minta dua yuk. Rezeki apa? Aku dua kali, gue. Aku curhat sebentar ya. Dua kali. Inyong live yang pertama itu dapat emas anget itu pernah ya. Kejadian di kota Cilongok geng. Inyong lagi explore. Tiba-tiba kaki saya kayak kayak menginjak sesuatu dan ternyata itu adalah apa namanya? Mas Mas Enom ya cara bahasannya Jawa. Mas Enom, geng. Oke. Okay. Jadi itu kayak <tul> rezeki katanya. <tul> Asam oke okay, kita fokus saja teman-teman. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Qul ammir rabbii waamtazil ya ma yuhal munzirun. Syar. Saat sifat wujud Geng, geng, geng, geng. Geng, monitor, geng. Itu ada apa itu, geng? Kang? Kang? Astopelajim. Itu orang gila apa ya, geng? Oke, kita coba terangin lampunya, geng. Kita coba deketin, geng. Itu orang lagi ngapain, wa? Itu orang lagi ngapain, wa? itu orang lagi ngapain Wak? Kang, Assalamualaikum, eh eh kalem eh. kalem kalem kalem kalem kalem kalem kalem aja nggak usah bentak bentak kalem kalem kalem, sopo Kang, sopo jenengmu Kang, eh, kok disitu aja merek merek Kang, diam dulu, menang di situ menang menang menang menang menang menang Aku takutnya dia orang, orang ODG C geng. Dia ODG C geng, takutnya geng. Oke, diam dulu, itu tangannya belakang bawa apaan itu, bawa sajam enggak? Gak, gak ya. eh. kang, kang, ya. Gang, gang, gang, kok gue disit aja maju? Stop gak, sing jelas manusia udah demit geng. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Allah kotor, dia maju sebentar. Hop, hop, merah, tunggu geng. Merah, tunggu geng. Kang? Kang? Yang gemblung apa ya? Yang belum turun ke kuburan apa, Brad Antem kayu kenyong siap bawa kayu kayak ini. Orang gila apa ya teman-teman? Pakainya hitam-hitam, bawa tongkat. Emangnya jari-jari ntarannya -jari angling darmo apa? Dikira orang sakti apa? Tidur di kuburan. Bapaknya tuyul. Apa mungkin dia yang suka manggilin tuyul ya, geng? Oke, kita coba teman-teman. Saya kita coba cari lagi teman-teman ya. Kita coba ajak ngobrol. Innalillahi innalillahi. Tutu-tutu lagi ngapain tuh? Tutu tuh. Dia lagi apa? Ah, kita redupin cahayanya. Dia lagi nyembah pohon besar, Wak. Dia lagi nyembah pohon besar. Dia, teman-teman majuin nggak saya minta bantu 500 geng majuin saya minta bantu 500 geng 200 lagi saya yakin bisa Kang assalamualaikum <Sanlekaran> eh kok disitkan kan. sabar sabar sabar sabar Sa sabar Allah akbar. Oh iya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah In Allah. Innalillahi, dia marah Wak sebentar dia marah Kang Bawar cepetan monitor ya kalau udah sampai ini ada orang gila geng orang gila Pak Hai dikawang ngeti rapong waras Kang sebentar fokus diam dulu fokus diam dulu Kang Kang Oh ganggu maaf Bang maaf apun ten maaf ganggu maaf boleh kenalan siapa namanya tidak kok ada di kuburan Halo kenapa ngapain Aku lagi cari hantu. Langkah hantu Langkah hantu. Ya kamu, kamu hantu bukan? Bukan. Oh, kamu manusia. Kamu manusia apa demit? Manusia. Oh. Nah terus kenapa malam-malam di kuburan bajunya hitam nyembah-nyembah itu pohon, hah? Bantu 500 saya yakin bisa. Gang kita coba deketin ya, teman-teman. Aku coba ajak ngobrol. Bantu share lagi, saya yakin bisa, teman-teman. Lah, kamu lagi ngapain? Kamu lagi ritual, kayak Oh, kamu lagi ritual? Waduh, waduh, waduh, waduh. Marah dia, geng. Marah, geng. Waduh. Stop, iya, iya, iya. Sabar, Kang. Sabar, usah. Oke, bila urus ada acung-acung, Kang. Sabar. Oke, nyong fokus lagi, geng. Oke, kita tinggalin. Kayaknya ini orang nggak beres, geng. Orang nyari nomor, ya. Yang... Ini Kang, ngeliat nomor, ya, Kang? Waduh. Oke, kita tinggalin aja, Pak. Kita tinggalin aja, teman-teman orang gila kayaknya ya geng oke kita fokus lagi kita fokus lagi dia lagi nyembahin pohon coba cek teman-teman kita coba cek pohonnya ini lagi dia pergi lagi kemana ini dia pergi lagi kemana geng dia pergi lagi oke kita coba cek tadi dia berdiri di sini tadi dia berdiri di sini kayak lagi kayak lagi nyembah nyembah gitu apa dia lagi mengundang tuyul Oke, kita coba cek barangkali ada nomor yang keluar di sini ya, teman-teman. Saya yakin bisa, teman-teman. Saya yakin bisa bantu 100 lagi. Enggak ada yang aneh di sini. Enggak ada yang aneh ya. Tadi kok kayak orang gila, Wak. Bajunya hitam-hitam nyembahin pohon, pohon besar. Bukan lautan terorot Bukanlah gunung Tempat kau menyembah Ada yang tahu lagunya itu enggak geng Coba ada yang tahu lagunya enggak geng Bukan kuburan Innalillahi. Ode guece mungkin ya teman-teman Saya yakin bisa bantu 25 lagi Oke kita tinggalin aja fokus Kayaknya orang gila itu Kita abaikan Assalamualaikum Orang kok malam-malam di kuburan lagi ngapain coba? Aneh banget. Assalamualaikum ya Kodamul Kodam. Ya Kodamul ya Ruyari. Jalur Goib. Sir. Zat sifat wujud. Teman-teman penas. Asto Piero Lajeem. Asto Piero Lajeem. Udah jangan ketemu itu lagi. Aku mau cari tuyul. Tuyul. Kasih ini dong. Aku minta duitnya. Kayak Rika. host bangi-wangi kuburan. Ini lagi pahal. wah yang lagi pahal. Indra Mayu hadir. Terima kasih. Wangi-wangi kok keluyuran nang kuburan. wong Rika ya. Innalillahi Allah Allahuakbar. Sir. Sifat wujud. Ada suara geng. Ada suara geng, suara-suara nggak -suara jadi duit, Pak Suara-suara nggak jadi duit. Kegawa kayak lu misteri, halo selamat malam terima kasih. Assalamualaikum ya kodamul kodam kodamuruh. Ya rijal guip aku. Aduh piung, udah mulai nggak beres nyong kalau ketemu udah gece ya. Orang gila kayaknya itu geng. Oke, Oke kita fokus lagi ya geng. Kita cari tuyulnya geng. Royal, Yol, mana bawor katanya di lokasi ini ada Duyul. Aku tadi mau cari Yuyu malah ketemunya temblek lancung sih asem. Ketemu Yuyu malah temblek lancung. Kita pancing pakai duit aja ya geng. Pakai cermin yang orang gawa. Ada cahaya Pak. Ada cahaya. As aja. Astagfirullahaladzim in alillahi suara-suara enggak jadi duit suara-suara enggak -suara jadi duit sirullah jatullah sifatullah wujudullah falullah la ilahil makamah rasulullah salamun kolamirebrahim wamta syuliyamayuh al-mudrimun sir jat, sifat wujud sepionnya dicopot maning si sepionnya oke okay? Bantu 400 yakin bisa, Brad keluarin duitnya. Oke, siap. Kita keluarin duitnya, Wah Innalillahi. inalilahi. Rika ngetut nanyong bayang apa sih, ha? Hah? Rika ngetut nanyong bayang apa? Inalilahi eh, tadi, dua, dua. ke kuburan Kang Rika lagi ngapa ke as, meneng hop hop hop hop disit, oro sama maju maju, hop hop hop hop, yo Allah, wi, wih wih. oh, ngapake, ngetok napa ke, ngetok napa ke, Allah ngetok napa ke, ini aja, oh, yo Allah, stopin ojek. Allah kabar. Ih, kitiran seibu, ngetokna jurus kitiran seibu, Bred. Ah, ya Allah. Baurekso. Okay. rika wong waras apa ora? Rika wong waras apa ora? Rika wong waras apa wong, wong, wong kendhir? Hop, hop. Dia lagi ngeluarin ajian wah. Dia ngeluarin ajian. Dia ngeluarin ajian wah. Innalillahi, Allah wakbar. Astagfirullahaladzim. Innalillahi, Allah wakbar. Innalillahi, Innalillahi waailajim. Astagfirullahaladzim. Allah wakbar. Dia ngeluarin iblis, geng. Astagfirullahaladzim. Innalillahi, sosok apa sebelahnya, geng? Astagfirullahaladzim. Oh, ya Allah, ainallillahi. Perewangan ibrid ini, perewangan ibrid. Ternyata dia bukan orang biasa, geng. Ternyata dia bukan orang biasa, geng. Ternyata dia bukan orang biasa, geng. Pangananku Diam, diam, diam Jim. Bantu 500, Wak Allahu Akbar pangan, pangan. Dia ke sini, Wak Kang, Kang, Itu temen Rika apa? Itu temennya Rika apa? Iyo. Hah? Ya Allah Dia munculin Ayuh. iblis, geng. Dia munculin Ayuh. iblis, geng. Dia munculin iblis, geng. Rika aja maju-maju Rika ada Pangan Dia ngeluarin iblis, geng. Dia ngeluarin sosok Ini apa ini? Di bawah pohon Diam Dia maju terus, wah. Allahu Akbar Allah akbar bukan kaleng-kaleng, jokurika, wong gentir, Hah? Allah Akbar. Ayu. kang, pangan. pangan, pangan, pangan, pangan, pangan, pangan, emangnya, apaan? Pangan. Pangan. wong kentir, wong kentir, pangan, pangan, pangan, Allah, Allah Akbar. Ya Allah. rika, jemaah, jemaah, curika, Rika aja maju. curika, jemaah, curika, jemaah, curika, jemaah, cek jemaah, curika, jemaah, curika, jemaah, curika, jemaah, curika, jemaah, curika, jemaah, Stopin jemaah, curika, waduh kang nyoranan urusan karo rika aku gak ada urusan sama sampean aku kesini tuh mau cari tuyul Hah? Apa teman ketemu kok gemblong kayak rika ha? tapi dia bukan orang sembarangan geng dia bukan kaleng-kaleng sumpah dia punya perewangan perewangan kayak iblis mukanya geng inalilahi sosok apa itu tadi geng stop ilanjim lagi mana tadi mana tadi. Kang aku tuh mau cari tuyul. Katanya di sini lokasi tuyul. Kok ketemu kamu sih? apes banget. Apes banget, geng. Stop rolling, Jim. Geng, pria, geng Allah, akbar, Stop Jim. Geng monitor, saya minta netizen audien. Netizen audien, teman-teman saya minta bantuan kalian, saya minta bantuan kalian. Kita coba pasti ini tuh Orang apa atau kita tinggalin teman-teman Kalau -teman. monitor Dukun geng kayaknya itu dukun wak Sumpah kayaknya dukun dia bisa Ngeluarin sosok di balik dari pohon besar Solawatin bang oke siap Kita majuin atau gimana teman-teman Sambil kita nunggu temenin nyong Solawatan oke siap Bantu 500 saya yakin bisa geng Bantu 500 saya yakin bisa Allah Akbar Mana aku juga penasaran itu kak Kayak orang gila penampilannya kayak gitu wak Sumpah, ini kuburan kok. Malam-malam ada orang di situ. Ini pasti lagi ritual dia, geng dia kayak lagi ritual betul. Maju kang, oke siap maju teman-teman bantu doanya, bantu share ya kalau yang maju teman-teman. Oke kita biarin tuyulnya dulu. Ini nggak beres soalnya. Takutnya nyerang dari belakang tiba-tiba ini, geng. Allahu akbar, inani lagi tambahan bom, asto piroji, allahu akbar, inani lagi, wadus kita, allahu akbar, asto ya Allah okay. allahu akbar, audisi sabar sabar sabar sapar, inani lagi, umpetan, umpetan, umpetan, umpetan, umpetan, paten di silam lampunya asto piroji, inani lagi, asto piroji, sudah petang banget, petang banget yakin keng, aduh ngetut nang entik petang banget, petang banget wa stop aja nih, jajan yang tak setel lampu ya ngetut nang entir ake, petang banget keng, stopil aja, aduh piung Ah ya Allah, oh! ngarape inalilaih, aduh biu inalilaih, astopilanjem WAKAYU kitan, alow apa ngarape kang, astopilanjem, ka. ngarape kang, inalilaih, astopilanjem, astopilanjem, lagi dah lemah banget rusulah, ngarape kang, paten banget, umpetan di situ, umpetan di situ, umpetan di situ, umpetan di situ, umpetan Umpatan gubuk umpan, aman apa ya, aman apa ya, what is it, stop it, sebentar, what is it, aku menengbal, what is it, ngotak setelah lampu nengko, what is it, what is it, what is it? Ana, suara, kok niche dia loh dia laki pertama suara aduh yeung tak set lampu nih jajan stop aja stop aja Allah keras suara ya allah ya allah allah wah, ya allah innalillahi stop ridim ya allah stop dulu aduh wong gembul stop Aladin, wislah padangan babe, wis. wis padangan babe. Kita pastiin, coba. Kita pastiin aja. Coba kita ajak ngobrol dulu, Kang. Stabilan, tuh Tutut orangnya tuh keliaran Dia kayak yang jaga sesuatu. Itu kan ada ada rumah kecil di sana, geng. Apa dia yang tinggal di sana ya, geng Stop. Kita coba ajak ngobrol baik-baik Kita coba ajak ngobrol baik-baik teman-teman Bantu 500 saya yakin bisa Bantu 500 Allah, Allah. Innalillahi Innalillahi wa. Kevin saat malam Ya Allah Itu ada perewangannya lagi wa Ada perewangannya lagi wa. Innalillahi ketawanya Astagfirullahaladzim Ya Allah Innalillahi Mas, Kang, itu temennya apa Mas? Kang, Allahakbar. Jadi kayaknya dia itu paranormal Wah. Allahakbar. Kang, Kang, Innalillahi Allahakbar. Allahakbar. Subhanallah. Subhanallah. Tadi dia Allahomma di belakangnya ada yang bertanduk Wah. stop Jim. Dia lagi ngapain? Kang, berarti dia bukan orang gila. Dia bukan orang gila Kang dia itu mungkin lagi ritual Astagfirullah ya Allah innaillahi <tik> innaillahi lakala wala kuatailahbillah Astagfirullah Hai Kang, jani aku aku tanya boleh enggak Allah Akbar kamu sebenarnya siapa kok malam-malam di kuburan eh kita ngobrol sebentar baik-baik kita ngobrol baik-baik itu tongkatnya tolong dibuang tongkatnya tolong dibuang tolong tongkatnya dibuang kita ngobrol baik-baik dulu, kita ngobrol baik-baik. Bantu salurkan aja positif, teman-teman. Ini, ini manusia, geng. Walaupun dia janin, dia gak bakalan, gak bakalan pengaruh, geng. Ini manusia, saya yakin ini manusia, geng. Allah wakbar, gue jubai, gue jubai. Astagfirullahaladzim, innalillahi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah wakbar. Astagfirullahaladzim. La ilahil maqamah darusulullah. Oke. Okay. Kang sebentar, sebentar, sebentar. Jane kamu siapa kok malam-malam ada di sini? Ya Allah, ini Allahu Akbar. Innallahi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, merinding banget. Hai, bat, terima kasih. Allahu Ya Allah, nyok kayak dikepung, Wak. Inyo kayak dikepung, Wak. Ah, ampun, Kang. Sebentar, sebentar. Kita damai dulu. Sebentar. Allahu akbar, inalillahi astagfirullahaladzim. Allahu akbar, ya Allah, astagfirullahaladzim. Hi. Allahu akbar, aku dikepung sumpah, aku dikepung sumpah. Iblis bertanduk, iblis bertanduk, teman-teman. Astagfirullahaladzim, penjaganya banyak banget. Inilah cek gambar, teman-teman. Saya yakin bisa bantu tujuh ratus. Allahu masukli alazim, tidak mau khabar. Allahu masukli alazim, makna inalbu khabar, Allah Akbar. Dia suruh aku disuruh innallahi. Lihat teman-teman, lihat. Allah Akbar. Aku dikepung, geng. Stop, Ninja. Kang, kang, kang fokus dulu, Kang. Sabar dulu, Kang. Aku nggak ada urusan sama kamu sama perewangan kamu sama peliharaan. Ya Allah. Sama peliharaan kamu aku nggak ada urusan. Stop, Kang. Aku cari tuyul di sini, Kang. Aku cari tuyul di sini, Kang. Ya Allah. Sebentar, Kang. Mandek dulu, mandek dulu, Kang. Mandek dulu, Kang. Mandek dulu, Kang. Hop. Rika ngerti bahasa Indonesia apara hop. Medi cemit hop. Ngerti hop. Stop. Hop itu stop ya tembelek. Oke. Bantu 700 saya yakin bisa geng. Inna lila ila kola wala kuataila bila. Astagfirullahaladzim. Kang sebentar kang kita ajak ngobrol dulu teman-teman. Kalau -teman. Ini gak beres geng. Kita, kita geser aja ya teman-teman. Kita geser aja geng. Maaf kalau aku udah ganggu ya Kang Allah Akbar Maaf kalau aku udah ganggu Kang Aku pergi aja damai ya balik, balik. Ya Pergi aja damai ya Kang Ya aku pergi balik. oke siap Teman-teman nanti gimana ini geng Kang Bawar gimana Aku pergi aja ya teman-teman Aku pergi aja Oke mundur Iya Allah Astagfirullahaladzim Oke Aku pergi udah Maaf kalau aku ganggu Aku geser aja Aku geser aja teman-teman. Oke. Okay. Allahu Akbar. Inna lillahi wa laa wa laa quwwata illaa billah. Allahu Akbar. Stop, Bro. Allahu Akbar. Ke buriyah apa maning? Stop, perolangi minai lagi. Oke, okay. kita geser aja. Kita geser aja. Stop, Apes banget, bread apes banget yakin Allah, Allah wakbar masih ngetut na inalilaih. Wis kang, nyong kan sudah minta ampun, nyong sudah minta maaf, nyong mau geser lokasi masih nggak nggubahi rika akang. Mustabil aja, suaranya masih ngikutin. Hey. Ayo, lo, iya kang, wis kang, wis, wis kang, iya lunga, lunga nyong lunga rika jamblak aja nguber jam, nyong. Waduh dusin, nyong iya oh. iya iya iya iya iya, stopiro, stopiro mati, lagi lana, nyong lu ngat tutut na pu a e, wis kesir pein, stopiro, oroson jalo kampun, bang karo kai gue, oroson jalo kampun, stopiro aje, stopiro aje, nyong kesir peila, nyong kesir peila. Ya Allah suaranya Ya Allah ngetut nama ini Ya Allah Ngetut nama ini Stop it lagi Stop it Allahuakbar wong gemplung dasar edan. Lihat. Ya Allah. Wong gemplung wong edan. Kang nyongkan kan wis ngomong arep pindah, Kang. Nyong arep pindah wis rika. Ya Allah. Rekang kene bae, Kang. Rek. Ya bali-bali. Allahu Akbar. Ora beres. Ora beres. Ora sitang golek tuyul. aduh, aduh, Nyong uyuk di sit temenan. Ora sitang golek tuyul. Wedus. Aduh, ya bahaya banget kita menungsa gih. Inalai, nguyuh nang dige nyang pen nguyuh dicit ke. Orang beres, harus stopil aja. Nguyuh dicit ngompol ngumpul dingin pangapura nih. Kuburan yang nguyuh nang dige sebentar. Mau aku mau pipis dulu. Di mana ini? Ya, ya Allah, ngetut nama nih inalai kang. Kayaknya dia marah keganggu nyong ritual. Kang wis kang cukup kang nyong nyong jalu ya, maaf nek nyong, nyong salah nyong pindah wis geser nyong geser baik wis rika jangan tutup nyong baik geser ya wis nyong harus nguyuk iye inaleng kan tutup baik Fred harus stop lagi Allo kak par par par kiamalak aku Allo kak par inalilai harus stop lagi Ya Allah nambe mblebu waruk tembelak kiamalak ketemu wong Edan kita redupin aja cahayanya. Kita redupin cahayanya, teman-teman. Soalnya dia masing ikutin terus. Dia ngikutin, bain. Allah khabar. Astagfirullahaladzim. Oke, kita pelan-pelan. Rencananya mau cari tuyul. Malah ketemu Wong Edan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Tuhan bantu doa, geng. Oke, siap. Malah ketemu Wong Edan. Astagfirullahaladzim. stop La ilaha illallah muhammadarusulloh, la ilaha illallah muhammadarusulloh, la ilaha illallah muhammadarusulloh, sir, set, sifat wujud. Oke. Aku tapi juga penasaran geng, itu orang tadi lagi ngapain ya? Jangan-jangan lagi cari nomor di sini? Cek gambar. Ini pohonnya tadi yang disembah-sembah geng. Kita kencingin gimana teman-teman? Ini pokoknya tadi disembah sembah loh, musik banget. Coba kita cek dulu teman-teman, ada sesuatunya di sini mungkin ya. Kita co coba cek dulu teman-teman, aku penasaran sebenarnya, ada sesuatu di sini kayaknya teman-teman. Jangan ngeyel oke, mau di penasaran. Kayaknya ini lagi, lunga lagi. Oke, nyong redupin cahayanya. Mok orang orangnya lihat lagi. Oke. Nyong coba puterin ya. Muk ada nomor di sini, geng. Nanti kita bisa tembus 4 nomor. Ah, Lu ah, Allah bion ah, Allah bion astopiro alejin Allahu Akbar. Wortus. Itu kita ngarepnyong. Assam Allahu Akbar. Aduh wis. Ora beres kita ora beres. Tetut napen. Wis geser ben geser ben yakin. Geser ben. Astopiro nanti. Allahu Akbar. Allahu Akbar aman kene kaya niki. Wah, sumpetan kon grendang di situ. Umpetan dengan keranda. Umpetan dengan keranda. Oke. Okay. Umpetan keranda, Brett. Setopi lanjut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innalillahi. Allahu Allah Akbar. Allahu Akbar. Aduh, Allah Hukam. Oke, beri Brad netizen. Kalau tim sudah sudah ada di lokasi, nyong bakalan serang. Tim monitor komen ya. Ngejelwong, nge oke siap missing. Oke, netizen, aku aku minta bantuan kalian teman-teman. Halo Brad, netizen. Komen angka satu kita hajar bahen. apa keperluan Brad? Komen angka dua nyong geser lokasi, oke? Metu bread oke siap gas lawan teman-teman aku minta bantuan kalian bread nyong juga penasaran hah metu metu inalil sebentar ada suara sebentar ada suara inalillahi ada suara komen komen angka satu kita la Inna ada suara king Allah wabarakallah Innalillahi, ada suara dalam keranda, Wak. Denger gak, geng? Astagfirullahaladzim. Ini kayak perewang. Allahu Akbar, innalillahi wa innalu jingun, astagfirullahaladzim. Lihat, geng. Lihat, geng. Belakang pintu, geng. Innalillahi la, kola wala kuata ila bila. Astagfirullahaladzim, ngiklik guyunnya, geng. Innalillahi wa innalu jingun. Astagfirullahaladzim. Sosok apa ini, geng? Ini perewangannya wujud semua, geng. Oke kita coba majuin geng inilah ilah kaulawal kuatah ilah bila Allah memasoli ya Allah ya Allah gue ya Allah. Bread stop pilan gym. Kang bawar monitor udah di lokasi belum ya teman-teman saya minta bantu tujuh ratus teman-teman. Saya minta bantu tujuh ratus kita coba buka ini kerendanya wa ada suara dari sini geng. Ada suara dari dalam sini geng. Kita coba bukain ya teman-teman. Kita coba bukain, innalillahi, cek gambar, wa. cek gambar, cek sinyal, cek gambar, lepas orang gila, oke, okay. kita bukain teman-teman, innalillahi, allahu akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Walau akbar, innalillahi, 700 saya yakin bisa geng, kita coba buka, ada suara ketawa di sini. innalillahi, Astabil aja la, milah, kalau walak kuatnya lah. Allah akbar lah, wala walak kuat. Allah, Allah biu, ya Allah, ya Allah inai inai. Astabil aja, astabil aja. Soalannya seru teman keng. Astabil aja yang penasaran, sosok apa yang di dalam sini? Yang penasaran, sosok apa yang ada di sini? Oke, okay. astabil aja. Inai inailah, kalau walak kuatnya lebih lah. Allah akbar. Allah love you. Stop anjing. Allahu Akbar. Oke, kita tinggal bain, kita tinggal bayar. Wah. Oh. Nyongor. Allah love you. Allahu Akbar. Allah Akbar. Stop anjing. Allahu Akbar. Inna lillahi, inna ilaihi. Allahu Akbar subhanallah subhanallah. Stop anjing. Stop anjing. Suaranya hilang. Mundur dulu oke siap. Subhanallah. Ala biu astop pirau ala jimin nalilahi rikamaning ah. rikamaning nyong posan meruri karek ane astop pirau oke okay. inyong kan sudah bilang inyong pindah lokasi kenapa Rika ga ngentut nyong baik lokasi ku inallah ya allah astop pirau subhanallah teman-teman belakangnya wak dia perewangannya wak dia innalillahi innalillahi allahumma solli ala siddiq Teman-teman coba cek. Sosok apa yang di belakang. Wa? Dia pertan. Astagfirullahaladzim. Kang. Allah Akbar. Kang. Aku kan udah bilang aku mau pergi. Kenapa kamu ngadangin jalanku terus? Hah? Kamu maunya apa? Mau ngajak duel sama Inyong, ha? nyong ngerti rika awak kayak gede. nyong ngerti rika awak kayak gede, bret. Bukan berarti nyong pedih karori, Ha? Ya Allah, hop hop hop, godisin godisin godisin, godisin godisin godisin. Sabar Kang, sabar Kang, sabar, sabar, sabar untuk tampiling teman-teman jadi. Allah Wakbar, iya stop belajim. Innalillahi, Allah Wakbar. Sebentar Kang, sebentar sebentar sebentar. Rika ngerti sebentar, wah. Stop belajim, sebentar Kang, sebentar teman-teman sebentar. Kita coba hajar Teman-teman bantu salukan energi positif kalian, Pak. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, al Allahumma Bantu selawatnya, Wak. Bantu selawatnya teman-teman. Kita coba halo dari sini, gengs. Saya minta 1000, geng. Kita halo dari sini, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Tua. Pangani, pangani, bantu gue, Allah, Akbar. Allah Akbar. Kuat, banget kuat, banget kuat, banget. kuat, banget energinya geng, kuat <tutuk> banget energinya ge kuat banget energinya ge kuat banget energinya sumpah geng. sebentar, kumpulin energi dulu. Stopin aja, stopin aja, bentar sebentar sebentar, teman-teman kita kubulin energi dulu sebentar, kang, kang, kang, aku wis keluar dari lokasi nerika, ya wis, rika aja, aja ngetut nyong bain, wis, ngana mundur kek bawak, kek, sosok buruk rupan, eh, Allah. dasar manusia iblis kowe ya, sumpah geng rika orang ngerti rika media orang ngerti Rika setanan. gue belaya gue belaya buang yuk kita duel oke okay. itu aja keroyokan rika aja keroyokan saya minta bantu seribu geng dua nyong minta, minta bantu seribu teman-teman nyong minta bantu seribu yuk kur orang belum diajak damai sih hah? Hah? rika orang belum diajak damai ha ha oh, kok paling bisa aku paham ya Pangani, ayo, pangananmu deh, Allah, Allah, akbar Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Nggak kayu sih gede. Nggak kayu sih gede. Ya lo di Kroyokan. Kutu-kupret ini kroyokan tembak langsung. Aduh. Oke nyong lihat kayu. Ini apa ya, geng? Inilah ilahi. power maring dike. Power maring dike. Kayun dike. Kayun dike. Allah. Astagfirullahaladzim. Inilah ilahi. Allah, akbar. Stop ilong Jim. Stop Eh, iblis, iblis. Nang dimajikan, aku gak ada urusan sama kamu. Eh, hey, aku cari majikan kamu, mana majikan kamu? Mana? Stop ilong Allah.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 sama Allah Alhamdulillah. Allah. Kurang acar. Aku disekap Aku disekap Inna Allah <San> Subhanallah Stop ya Stop ya Aku diserang dari belakang Sumpah Aku diserang Allah Aduh kakiku lecet enggak ini geng Innalillahi Allah wajib. Allah Aku pergi apa Oh stop ya Allah Aku Innalillahi Amun Amun Allah Allahu Akbar. Stop belon ini. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Stop. Jangan serang dari belakang, geng. Dia dia keluarin semua balak urawannya, geng. Dia keluarin semua balakurawanya, urawannya. Stop dulu. Stop lagi bantu 100 lagi aku coba sekali lagi bantu 100 aku coba cari sekali lagi geng aku cari kayu yang gede geng okay. aku coba cari kayu ini udah enggak beres banget innalilahi innalilahi wainiru jingun ashtabiru aljim lakolawala kuatai labillah Allahumma salli al-lajidin waqamad Muhammad. Sosok, apa itu? sosok apa lagi nih geng? Sosok apa, apa lagi ini, geng? Yang tadi nyerang, geng. Yang tadi nyerang. Oke, kita ambilin kayu. Kita ambilin kayu, geng. Oke. Ini sosok apa lagi? Oke. Stop. Ilah, Ayo. Jangan keroyokan, dong. Please. Please, aku minta jangan keroyokan, teman-teman. Saya minta bantu. 50 lagi, saya yakin bisa, geng. keluar jangan keroyokan sini <tuk> allah upar belakang ke belakang jangan keroyokan jangan keroyokan suaranya di sini suaranya dari depan sini suaranya dari depan sini ayo Iblis, apapun jenis kalian, jangan keroyokan kayak tadi. innalillahi subhanallah. Dia ber- dia ada di belakang pohon. Wak, bantu Pak Jatin, bantu kunci teman-teman, bantu kunci dia di belakang pohon. Dia di belakang pohon, geng. Yang punya indigo membantu. Dia ada di belakang pohon. Dia ngintip, stopin, wajib. Dia ngintip, Wak, stopin, Allah, fatbar, Stop Kita coba dua baring ke sana. ini ya, gak oke siap pantang mundur wak motor ah? assalamualaikum matung aku tahu yang di belakang pohon siapa keluar ini gak keluar Allah gue, gue, gue, keluar. Walaupun wujud kalian, gue minta keluar. Oh, gue, gue, Kita puterin geng Pohon itu energinya gede banget geng Kita puterin teman-teman Itu tadi yang nyerang saya geng Saya minta bantu 50 lagi Sirulaw, jatulaw, Aku gak ada urusan sama kamu Coba mana majikan kamu Kita ngobrol baik-baik aja Aku tuh kesini mau cari tuyul Bukan cari kamu Aku mau cari tuyul Assalamualaikum warahmatullahi Kang Halo Allah Akbar Belakang Aku nggak ada urusan sama kamu Iblis Subhanallah Subhanallah walhamdulillah Walilah ilallah walahu akbar Loh, cek gambar. Tadi pertama ketemu aku pohon gede ya. Nah, nah di sini tadi pertama nih. Oke, aku coba kesan inali lagi betul ngintip lagi, geng Stop lanjut. Oke, okay. kita bawain ke sana, geng. Stabil Allah Wallah Akbar. Dengan tipe, ada ngintip belakang pohon. Oke, okay, siap kita coba sliding, teman-teman. Assalamualaikum. Ya, kodam-kodam. Kodamuruk. Ya, rijel gue. Kita pukulin ya. Jangan-jangan dia ngumpit di sini. Kok kapan kono Kok kapan kono Lepasin ngapan kono, anu gede singgo ngerti ritual nyong Ah tang ah, tang lepasin Kang Mau lihat apa kon kene Ah mau apa kamera tetap kamera tetap kameramu lepas Tepaskan. Orang, kok, nggak? Ya. Okay. <laughs> ah, ah, banting apa? Bre, buang kamera nih, gue. Ah, kalo liat tiap, aku, kalo tiap kamera Kop, banting, Oh, Taruh sok Iya, Kameranya telah di situ. Kamera telah di situ. Loh, Iya, kameranya telah di situ. Kamera ya. kayak kayak bublak kameramu kayak. Kameranya telah di situ. Ngoleh apa kau neng kene aja ki, Kameranya telah. Ngoleh lihat apa? Ini kamera larang. Kamera apa ki, kamera burik ki kau lu nggak orang kita lu nggak orang lu lu orang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 Bunda Nova cepat Guyu yuk. Ah, stop nyantin. Kamera ini nyong ke jaluk ngapong. Malah nyong pada teguyu ini. Malam ini nyong gagal cari tuyul. Stop nyantin. Aduh, ini bawor yang mana lama banget. Iya, Allah akbar bawor ya, yang itu tapi iya iya iya iya iya iya iya kang iya kang iya kang tembelek. rika udah menungsa, mereka wedus. Sumpah, mereka wedus. Iya iya ya nyong nyong ujung jawa purung si kegeng, alo iya iya nyong lunga kang iya nyong lunga iya nyong gap tak paten nih stop aja, ngao oh, tak tak undang nabalanin teman, tak undang nabalanin teman iya nyong lung iya kang iya asopio aja mu, riga ora sabar banget rika ora. teman nyong ngumpetan gak bisa stop, aduh disi bawer tak kapur gila nyong upetan nguma nyong ngumpetan Halo, Piyung. Halo, Piyung. Aduh. Wedus. Alah Apa ini lampunya apa ya, Kang? Oke, okay, ana. Iya, Nyong lunga jangan nutup nabain Stop lu anjim. Kameranya nyong arep dijaluk. Hah? Kameranya nyong arep dijaluk tembelek Endi sih Kang Bawar? Mari di, Kang Bawar aman kayaknya bread patah ini pelah. mok ngetutnya baik guys apa kayak lampu-lampu Apa kayak bread guys apa bret lemon apa mon eh lemon bawor pahendra aduh rika Jero tewek gak asiknya yang diserang kaki dukun yang kayaknya gitu sumpah Ketemu Papakan apa lagi? mikir? Um, aku HP ini, kue, digawa, kok. Iya mikir rebutan nggih. Ala penyo Kok harus apa? Kayak sama buri. Karo. Ki Karo bawor. Si, orang mikir nang nang jaba kuburan Papakan apa ora padha? lah. Aku mebe kamera kamera 10 juta arep jaluk iye kok? Yo, tapi nyong kesel banget lah, Brad, yakin. Nyong kesel Oke okay, teman-teman lah. enggak <tuk> <tuk> nyongor Bapak papa ki sejaluk, Bred. Nyong ora melu kepriwe apora... <tuk> wani apa ora? Angger nyong ora melu apa ora, Bred? Ya wis wani nang ya, Bred. Iki <tuk> dukune siji tapi sosoknya banget iki iblis-iblis bertanduk, geng. Oke, okay, serang balik teman-teman, oke. Okay. Nyong nyong nyong nyong nyong tak balik, balik lah ya, bread Nyong mari ketimpa to, teman-teman ya. <tuk> oke, <Okay. tuk> sing nyerangan Hendra Story ya, bread <tuk> Hendra Story karo Bawar Misteri Purwokerto, geng oke ya teman-teman ya nyong beli belipir balik jujur di, di jalan ini berat lurus Oh lurus ya banyak bapak bagian maningko temenan ya oke teman-teman terima kasih yang udah bantu pantau bantu hadir terima kasih thank you kalian luar biasa geng innalillahi aku mudah-mudahan selamat sampai tujuan geng aku mau ke parkiran dulu pengen buat minum teman-teman oke yang masih ada di lokasi yang sama ya teman-teman di sini ada Kang Mister Bawor Puro sama Kang Hendra. Dia mau cari sosok tadi yang nyerang Nyonggeng, teman-teman. Oke, geng. Jangan lupa yang belum baru temuin channel Bonto TV, saya minta bantu support Inyong dengan teman-teman. Ya, terima kasih yang udah bantu share Ini lagi. Bantu share, bantu like, thank you. Astagfirullahalazim kasalbat. Oke, teman-teman, terima kasih. Mohon maaf banyak kata-kata yang salah. Ada yang benar datangnya dari Allah, ada yang salah mulai dari saya Bonto TV. Terima kasih. Dari Tegal sampai Ciamis melewati Gunung Merapi. Selamat tinggal, jangan menangis. Besok kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alap yupul. Thank you. Assalamualaikum. Allah abar. Ini ya bener dalamnya. Ini ya anak kayu di sini. Oke okay, ya. Ini bener dalamnya. Oke, terima kasih, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bener kaya kayaknya. Oke, geng. Ada bawaar misteri Purbalingga ya sama Hendra Story. Terima kasih, geng. Kang J, terima kasih. Assalamualaikum.